Yang keempat, jika berlayar berakhiran M bertemu Mim, dibaca tujuh ketuk. Posimim. Nah, tugas kalian hari ini adalah menyalin atau menulis buku tajwid halaman 30 baris 5 sampai dengan 8. Tulislah dengan baik dan benar di buku tulis Al-Quran ya Nah bagaimana anak-anak sudah faham kan bagaimana cara membaca bacaan Fawati Khuswar Mungkin itu saja yang bisa Ustazah Reni sampaikan hari ini Kita akhiri dengan membaca Hamdallah alamin Ingat pesan Ustazah Selalu sholat tepat waktu